Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Ting dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat teratur, dan tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi yang sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting informasi yang pertama di sini ternyata Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino berperan bersama lagi di acara lapor pas semalam para petugas mendukung Ayu Ting Ting buat ikut tes ke polisi ya, ternyata di sana ada Bang Victor ini sebagai pacar Ayu Ting Ting yang melarang Ayu untuk menjadi seorang polisi wanita dan tahukah tanggapan dari teman-teman dan sahabatnya bikin geger kekerdil pemirsa? Insya semua yang ketinggalan nih hari Jumat spesial tanggal 6 Januari telah hadir. Nih hadir segmen yang sangat berbeda, di mana disini Victor Agustino hadir sebagai bintang tamu dan sebagai teman dekat dari Ayu Ting Ting. Seru dan pastinya menghibur kita semua, tentunya bersama dengan Andre, komandan Andre yang selalu bikin kita ketawa. Informasi selanjutnya juga yang sedang go public nih pemirsa, setelah beberapa bulan kebelakang, Ayu dan juga Victor dikabarkan dekat dan memang Victor sangat mengagumi sosok dari Ayu Tinting yang sangat piawai dan sangat totalitas dalam bekerja baik sebagai tempat. Mowil sebagai perlawak ITTing mampu menghipnotis kita semua dan di sini Victor mengungkapkannya di berbagai media bahwa ia memang mengagumi sosok ITTing. Hari dan bulan berlalu, ternyata Victor Agustino sekarang go public di Pemira dan mengakui bahwa dirinya sedang dekat dengan seseorang yang sangat cantik berinisial A juga. Pra Agustino baru-baru ini mengunggah status terbarunya di akun Instagram pribadinya dan dengan lima finally akhirnya terima kasih udah jadi orang yang menerima kekurangan dan apa adanya aku di samping Victor Agustino ada gadis cantik berinisial A dan sontak saja ughahan Victor Agustino tersebut dikomentari oleh para sahabat ada yang bahagia melihat kedekatan Victor Agustino yang sudah berani mengakui Angelina sebagai kekasihnya ada juga yang sedih karena melihat Victor bersama dengan Angel dan pastinya akan sangat jauh dengan Ayu Ting kita doakan yang terbaik untuk Victor dan juga Angel. Semoga hubungan mereka langgeng selamanya dan Belsa berdoa ke pelaminan Abi ya Robar Alamin. Untuk Ayu Tinting semoga bisa terus berkarya dan pastinya bisa selalu menyebarkan senyuman untuk semua orang yang sedang dekat dengannya. Meskipun Ayu Ting Ting dikatakan jam don, namun masih selalu terlihat ceria dan juga selalu bisa bagi berkata semua dengan candaan dan juga tawanya yang sangat fresh dan juga lucu. Di penampilan cantik Ayu Ting Ting di Brownies TV yang selalu membuat mata kita terpana dengannya. Tinggahnya yang selalu ceria dan juga wajahnya yang selalu cantik, fresh dan luar biasa membuat kita tak pernah bosan melihat Ayu Ting Ting bagian selamat, semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Tinting hari ini meskipun Victor Agustinus sudah mengakui dirinya adalah kekasih dari Angel namun Ayu Tinting tetap semangat di pameran. tetap semangat menghibur kita semua tentunya kita doakan semoga Ayu juga segera mendapatkan jodoh yang terbaik ya dan pastinya mendapatkan pria yang sesuai dengan keinginannya dan pastinya akan menjadi imam yang sangat baik untuknya dan juga keluarga, agar semua selamat menyaksikan kegiatan ayu tinting hari ini yang pastinya spesial sajikan untuk sahabat semua di rumah happy weekend untuk semuanya selamat pagi selamat beraktivitas mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak ucapan dan kuenya. So yummy ini katanya muffin terenak. Terima kasih anti Novi. Hey yang berulang tahun happy birthday dan segini doang ya. Kita sekeluarga doang. Rajel. lagi Lagi mesra duduk marah. Happy birthday! Ah. Anak ibu, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Terima kasih. Happy birthday! birthday. birthday. Cepat <coughs> ibu. <coughs> hmm, banyak umur sehat selalu. <coughs> ya. Yeah. Yeah baru sekarang ya makan sekeluarga ya nak. Hey, yang berulang tahun Happy Birthday dan segini doang ya. Berskuarga yeah. doang, yeah. rajin. Lagi, lagi misalnya untuk apa? Happy Birthday. Anak ibu Happy Birthday, Happy Birthday. Happy birthday, <laughs> Terima kasih happy birthday, <laughs> <laughs> umur sehat selalu <laughs> ya. ya. sekarang ya, makan bersama keluarga ya, nak. Mama apa saya? Agil selamat maka. makan. Makan-makan di hari ulang tahun makasih banyak ini salad favorit banget ini enak banget ya Allah dibawain makanan sama tante om um tante sehat-sehat ya ya Allah Barakallah. sehat bahagia